Selamat pagi Teruna, bagaimana kabar hari, -hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik aja ya Pagi ini kakak mau mengajak adik-adik Untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Sebelum itu, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan yang baik, terima kasih Bapak atas penyertaanmu Kami boleh bangun pada pagi hari ini Bapak yang baik, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh sertai Kiranya saat itu ini boleh berjalan dengan lancar Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan pengasihanmu dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa orang, syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari Ezra 8, ayat 15-20. Ezra 8, ayat 15-20. Yang berbunyi demikian. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuslidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam. Tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu,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 supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami kemudian karena tangan murni Allah kami itu melindungi kami didatangkanlah oleh mereka kepala kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lawi bin Israel yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang dan Hazapia beserta Yesaya dari Bani Merari saudara-saudaranya dan saudara anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di Bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Nah, adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan selalu memberikan pertolongan. Firman Tuhan pada hari ini menyampaikan kepada kita bahwa setelah Ezra mengumpulkan kaum keluarga yang pulang bersamanya dengan sungai yang ke Ahawa ternyata diantara mereka tidak ada kaum Lewi. Oleh karena itu, Ezra mengirim beberapa orang untuk menghadap Ido, penguasa setempat di Kasifia. Orang-orang dikirim oleh Ezra ini diberikan pesan. Pesan yang dibawa, dibawa oleh mereka adalah pesan lisan yang sepertinya sudah benar-benar dipersiapkan oleh Ezra supaya pesannya tetap sampai. Keinginan Ezra terjawab dengan datangnya orang-orang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel adik-adik. Dia adalah Serebia. Dia datang bersama dengan anak-anak dan saudara-saudaranya. Jumlah mereka yang datang kepada Ezra sejumlah 18 orang. Selain itu juga ada Hazabiah saudara dan saya serta saudara-saudaranya dan anak-anak mereka. Jumlah mereka 20 orang. Selain itu masih ada sekitar 220 orang budak di Baitalah yang diberikan oleh Daud yang juga ikut serta adik-adik. Kedatangan mereka dalam jumlah besar tidaklah dilihat oleh Ezra sebagai hasil dari diplomasi saja, tetapi merupakan kemurahan Tuhan. Campur tangan Tuhan pada saat itu merupakan pertolongan yang sangat luar biasa bagi Ezra. Jadi bisa kita bayangkan cara Tuhan bekerja menolong Ezra adik-adik. Teruskah cuma Ezra aja yang ditolong oleh Tuhan? Tentu tidak, kita pun pasti ditolong oleh Tuhan adik-adik. Bukan hanya kalah senang saja, tetapi juga di kalah susah Tuhan selalu memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu, bahkan ketika kita merasa tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menolong setiap orang yang percaya dan mau mengandalkannya. Kalau Ezra saja Tuhan tolong, maka Tuhan juga pasti akan menolong kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita tutup dalam doa kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan boleh. Engkau boleh memberkati kami dan kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami boleh menjalankan keseharian kami ke depannya dengan penyertaan Tuhan. Kami serahkan doa, saat teduh dan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.